Kalau kita penghasilannya nggak mau apa nggak berani bagi-bagi iya, iya. itu -bagi untuk bisa mm -hmm. anak iya, iya. walaupun harga agak tinggi itu iya, iya. Uh... karena kita kan gini ujinya saya pribadi mm -hmm. kita bisa ke pulau bisa manen mm -hmm. itu pakai dana siapa yeah, iya. uh, uh... itu. Mm -hmm. yang yang terakhir kesepakatan setiap eh, tahun ya ada kesepakatan harga madu. ya. Itu terakhir berapa 90. 90 ya. Kalau yang iris itu, kalau yang peras kan ada dua itu. Oh, ada juga yang peras. Uh -uh. Kan sisa-sisa iris gitu. Oh. Karena okay. kalau kita apa dibiarin gitu kan terlalu lama gitu bahkan waktu. Sisanya kita peras. Ah, Oke, okay. karena prosesnya itu di pulau. Iya, pulau. Oke. Okay. Kira-kira berapa persen yang misalnya kalau dari satu pohon itu yang ditiris itu berapa jerigen? Yang diperas berapa jerigen? Lebih banyak yang ditiris ya. banyakkan yang ditiris itu karena peras itu kan sisa Paling, ya, ya. Uh, kalau uh, ya sisa apa sisanya setengah jerigen yang irisnya itu tiga jerigen oke yang lima kilo itu tapi di apa itu kan dimasukkan ke jerigen ya iya. itu dipisahkan nggak dipisahkan, dipisahkan nah, ketahuan banyak. gitu ya uh -huh. yang apa yang ditiris itu beda uh -huh. kan kalau yang ditiris itu apa Bening gitu, bening. A -a, kalau yang, kalau yang diperas, diperas itu kan campur agak, malam gitu, campur uh, iya, anak gitu. Iya, iya, a -a. Agak kebu, warnanya juga nggak bening. Termasuk yang diperas itu dikirim ke Pandeglang. Enggak, kalau masalah perasnya itu kan operasi juga kan gini. Hmm. Nggak apa-apa mau keluar juga ya, kalau yang perasnya juga. Ya. Hmm. Kalau mau operasi itu boleh mau keluar juga boleh okay. cadangannya gitu buat oleh oleh gitu. Okay. gitu ya jadi mungkin sudah dijelaskan oleh kang irwan ya soal rencana program ini ya kang irwan oh kalau secara ini sih belum uh -uh. kalau yang di sini oke okay. Iya ya, jadi secara umum yang rencana ini itu ada kerjasama dengan pt SGI itu di Jakarta mereka rencananya mau. Mari Pak bergabung Pak. Ini di dia, ini di dia, di dia. Di dia, di dia, ya jadi rencananya ini uh, Hanjuang ini mau kerjasama dengan PT SGI. PT SGI itu rencananya mau uh, membeli produk madu Hanjuang produk petani petaninya. Uh, mereka bilang mungkin mereka mau uji coba dulu sekitar 5 atau 6 ton hmm. untuk mesin panen tahun depan ya bulan September hmm. Tapi mereka itu maunya nanti produknya madu organik hmm. Jadi mereka itu maunya madu organik ya, untuk bisa menyebut Madu organik itu itu nanti disertifikasi sertifikasi organik kalau contoh apa ya biasa di produk itu ada sertifikasi halal, mm -hmm. pom ah ini nanti labelnya nanti ada organik di situ. Nah itu uh, untuk itu maka saya saya Rasdi saya yeah. dari Bogor itu diminta bantuan untuk menyiapkan Hanjuang dan petani madu, untuk bisa dapat sertifikasi itu. Nah, salah satu yang apa? Yang penting di dalam sertifikasi organik itu, nanti kita banyak mencatat nanti. Misalnya tadi, eh, ketika madu itu dipanen dari pohon, kan tadi ada yang ditiris, ada yang ya. diperas. Eh, selama ini ditulis nggak di gerigen itu? Ya. Oh, enggak, itu. enggak ya? Ah. Nah, ya? Nanti ke depan kita mulai, nanti tulis ah. di label itu ya. Yeah. Nanti dikasih apa kertas gitu. Hmm. Nanti ditulis misalnya ini madu keras, tanggal sekian, hmm. nama grupnya, siapa saja di situ. Itu tempel di jerigennya ya. Sama juga yang ditiris itu. Jadi katanya kan itu bisa beberapa jirigen ya, ya. Nah, itu semua ditulis jadi nanti ketika itu dikirim ke Pandeglang untuk dikurangi kadar airnya hmm. itu label itu tetap ada jadi nanti di sana eh, ketika teman-teman apa menjuang, mengolah di sana kurangi kadar air itu tetap nanti dari situ madu itu dibawa ke pabriknya SG ini di Cikupa mereka yang mungkin botolkan di situ nanti mereka jual nah, jadi catatan atau tulisan dari sini itu tetap sampai ke misalnya pabrik SGD hmm. itu. Nah itu nanti uh, prosesnya, lalu nanti mungkin sekitar bulan September itu juga nanti lembaga sertifikasi itu nanti akan ikut panen, mungkin mereka mau lihat apa, memantau gitu ya, bagaimana cara petani itu panen. Hmm. Apakah ditiris atau enggak? Kalau apakah pakai sarung tangan ketika memeras atau meniris? Itu kan kalau tidak salah ada di aturan ya. Iya. Ah, kan standar panen lestari. Terus nanti kalau dari dari pulau itu dibawa kemana madunya? Ke rumah. Rumah di sini? Iya. Masing-masing ah, ketua kelompok. Oh di sini ada berapa ketua kelompok? ada tujuh, tujuh ya, Oh nah, jadi masing-masing dibawa ke rumah ketok kelompok Nah itu disitu di, disimpan di mana? Di rumah ketok kelompok itu Di bagian mana? Berarti ya, di, di sini dapur ha -ha. Ha? Dampur, di, di, dapur, di, di dapur Di dapur, nah, dapur. Gitu. Ada juga kalau ada kamar kosong di kamar ha, iya. Jadi nanti semua itu yang mereka lihat ya. Jadi kalau kita bilang madu organik Maka misalnya tidak apa-apa di dapur hmm. Tapi misalnya jerigen itu tidak boleh dekat dengan api uh -huh. Atau tidak boleh dekat dengan uh, gramakson atau rondap yeah. Supaya tidak tercemar ke madu Walaupun memang ya peluangnya kecil Tapi, uh -huh. tapi tetap men kita menjaga kebersihannya Terus tidak terkemahan terbasu kalau disimpan di ruangan khusus uh -huh. Nah itu nanti yang dari lembaga sertifikasi datang juga oh, Di mana sih tempat simpannya Nah, termasuk kalau dari sini itu dikirim ke deklam pakai apa mobil. mobil sendiri atau enggak? Kadang-kadang dari koperasi. Kadang-kadang oh, diimput dari nah, koperasi. Kadang juga dititip di helab Enggak. Pernah sih? Ya. Oh pernah sekali pernah. dua ya kalau misalnya enggak ada jemputan. Mm -hmm. Oke. Kalau madunya kurang gitu ya. Cuman, cuman sedikit ya. Nah, oh, paling titip aja. Itu. Nah itu juga nanti. <tuh> Uh, lembaga sertri itu akan tanya begitu nah, termasuk misalnya kalau di, karena saya juga uh, ikut menyiapkan di petani Madu di kalbar di Sumbawa, di Riau itu mereka juga harus ada itu jadi semacam apa surat perjanjian lah, atau tanda antara petani dengan yang punya elab hmm. jadi buat semacam bikinlah nanti kita bisa bikinkan jadi nanti semacam pernyataan bahwa selama perjalanan madu itu ditempatkan di tempat yang tidak bercampur dengan misalnya disitu angkut juga yang lain yeah. bahan kimia yeah. itu kita bisa buatkan juga nanti itu jadi kira-kira begitu nanti kita akan banyak tulis-tulis mm -hmm. nanti catatan, catatan ya berapa jumlahnya? kalau selama ini ada catatan jumlah madu yang dipanen? ada sih tapi Hah? Kan di, lupa... di buku? Hah? di buku? iya di buku ada bukunya? ini kan udah lama <laughs> gitu Iya, udah udah apa? -apa. <laughs> udah lama nggak tahu di mana gitu, <laughs> <laughs> nggak ada yang tersisa? Gak ada, kayaknya kita nggak ada nggak tahu kalau dicari-cari itu? atau gitu. dibawa di tsunami kemarin? Gitu. <laughs> Enggak nah. sampai ke sini sih tsunami. Oh enggak ya. Cuman iya. sebelah sana ya. Pantai-pantai iya. Tapi doang. waktu tsunami itu pas berada di mana? Di, di laut. Sini. Enggak. enggak, enggak di laut. ya? Enggak di laut. enggak di laut ya. Di darat. Mungkin di tempat. Berarti di desa ini enggak ada yang kena korban. Ada. Ada tapi cuman rumah-rumah gitu. Ada juga petugas tuh dari TNUK yang... nah? oh. ya. Oh. Iya diurus dulu.